tadi yang pertanyaannya dadang mengenai MK tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi apa ya dihadirkan sebagai ahli sama ulil sama Romo Muji intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya 65, 65 itu Teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam, termasuk Gus Dur, Mas Dawa, Meraharjo, dan sebagainya itu, mempertimbangan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu. Dan gitu, dan seterusnya lah. Nah, tadi datang semuanya yang aktivis-aktivis liberal, sama yang yang disebut radikal radikal, dan gitu, sedang semuanya nah ulil memberi saran ini harus dicabut itu mas eh, Pak Roma romamuji juga dicabut saya ndak, enggak. enggak usah dicabut saya kalau mau nyuruh nyabut ini mau ketanggungan nah anjana dicabut NKRI dicabut <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. itu demi Allah saya ya ya NKRI dicabut, sudah tidak legitimate ini negara 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara gitu loh jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut, cacing-cacing kecil seperti ini Cabut pesisahan NKRI kita bikin sesuatu yang baru kita ambil tuh free pot, kita kuasai kembali yang lainnya Amerika kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus, mohon maaf, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit, saya bilang gitu. <risas> Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi mak iya. Jadi, Mahfoud itu menahan ketawa setengah mati dia. Kalau dia harus jaga wibawa sebagai ketua, toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Gitu, kalau sama Madura saya tidak berani apa apa. <SILENCIO> <SILENCIO> Pokoknya tak godain semuanya dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari JLBI, kalau mesti marah. Enggak itu <SILENCIO> Pak Wafatin tidak usah dicabut. Sebab so, kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak via lagi negawani negawani biroani loh bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok aturan itu kalau bisa lahirnya seperti tiagamadina di lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus kalau bisa lahirnya jangan dari DPR lahirnya jangan dari konsit, apa, dari parlemen lahirnya dari warga kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah melafut aja lah, bikin lah jadi bikin yang baru, yang bagus yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya baru ini dicabut, terus dikasih yang baru gitu. itu tadi ceritanya sebab apa? mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi Ustadz sedikit di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada lima macam kebaikan satu khair itu kebaikan universal yang bersifat cair yang kedua ma'ruf kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum itu namanya ma'ruf jadi KUHP itu ma'ruf jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf baik mungkar karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah tugas kemarau nahi mungkar tugas semuanya kalau tugas ulama adalah dakwah khoir kalau mau pakai epistemologi Al-Qur'an menurut saya seperti itu meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu terus ada kebaikan yang namanya bir al albiru manit tako Predikatnya jadi mabrur, jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah, mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking vertikal, dicapai secara spiritual oleh setiap orang sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji, tidak ada ketua mahkamah konstitusi mabrur tidak ada, presiden mabrur tidak ada, pedagang mabrur tidak ada, kiai mabrur tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan Kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuk Atau toleransi setiap orang Ada orang tidak makan Anda tidak wajib memberi dia makan Menurut hukum negara Tapi Anda mau memberinya makan Berarti Anda punya ihsan. Dan begitu Anda tidak harus Membayar apa-apa tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya eksan. Nah, eksan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah, yang kelima, soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya. Sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya semakin besar mudorotnya, semakin rendah kesolehannya, semakin kecil mudorotnya, semakin tinggi kesolehannya Semakin kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh, nah pasal ini aturan perpu tahun 65 ini belum soleh, karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam, maka kita harus mensolehkan aturan ini tidak usah dicabut tapi disolehkan itu tadi saran saya Akhirnya kedua belah dia Alhamdulillah terima kasih Jadi teman-teman YLBI Komnas HAM segala macam juga terima kasih Terutama karena saya mengatakan ini aturan belum Soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. Itu ya Kira-kira seperti itu Tidak mudah Tidak mudah Sidang seperti itu ngomong harus formal Hanya 15 menit tapi harus merangkum seluruh masalah tidak mudah apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing sehingga tadi semuanya maturnuwun, gitu, sampai saya bingung. Mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, saya, saya dimarahin sama YLBHI. Tapi nggak, tadi. Setahu saya yang saya alami tidak mereka saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih tapi bahwa kita mencoba menerapkan ma'iyah itu di setiap masalah-masalah dan ternyata semuanya oke okay. meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat hei dajal, dajal, dajal <tuk> <tuk> halal darahnya, halal darahnya terus, aku gak ngerti tau kalau ada gitu-gitu aku takon sopo si tiara ini dajal ulil takku, ulil tak, temenak aku <tuk> ayo aku unu, ayo aku dajl, dajl ayo sopaksa ngomong aku dajl anjernya iyo, aja ngapak kan kaya terolah aku dajl ngomongnya aku dikelonan dajl kaya terolah kan, terlambat kon. aku ket awal lahir, mes dajl siungan aku bia iku doa war. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya, memang belum pantas jadi sarjana. Saya tidak diberi sertifikat sarjana. Maka saya perlu belajar kembali supaya saya bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya. Maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya. Kan begitu? Makan penuluan saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh? Di mana-mana orang cantik itu tidak pernah saya cantik, loh. Tidak ono. aku sendiri no. kemayu Mayu. Orang ganteng bagus, aku bagus, loh. orang aku kembali bagus. ada orang eh sorry ya, jangan marah ya, aku juga mau sore. Kenapa ngomong ini? Memang mama tukangannya gak Jadi saya disuruh menyebut diriku salah gitu. Dadong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi, memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu mina salimin. Dan aja nabi mengatakan ini Minasolihin solihin. Ya Ono, oh Sobirin Ono. Inna Allah, Pada suatu pagi. Waktu ujian SMA Saya dapat berita Sobirin gak bisa ikut ujian Apa-apa oh, keceblok sumur Wah kita lari Dekat, ditutup praja. Hiling tau gue, ditutup praja. Wah kita lari ke sana Wah kita ambil Sobirin banyak tali itu Begitu sampai di atas sumur Dia sudah setengah pikiran Inna alloha ma'asso Tuhan benar-benar bersama Sobirin apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati merasa jelek atau merasa baik yang baik merasa jelek dong ya aku ya sorry aku soleh <laughs> kempetak bisa bro. Gitu loh. Oke. Nah, jadi kita kira gitu maksudnya tadi. Oke.